keep the kita mau ngambil dan menjadi berkat bagi setiap kita Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Hari ini kita akan meresmikan satu lembaga masyarakat Yayasan Pelestarian Situs Budaya Dutro. Demutro. Sekaligus juga ini akan menjadi pusat untuk kampung adat di sini dengan jati dirinya untuk meneruskan perjuangan untuk hak-haknya, jaga memperjuangkan tentang keadilan di kampung ini, di tanah Papua, tapi juga bersama-sama dengan komunitas dunia untuk berjuang untuk menegakkan hak masyarakat tribumi di di hadapan Tuhan. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, Pencipta Langit dan Bumi, dan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, dan di dalam ke, kekuatan roh kudus, saya meresmikan situs ini karena itu hari ini kesepakatan suku gresi untuk menetapkan kawasan hutan adat mereka sebagai kawasan konservasi hutan adat di Kabupaten Jayapura juga di akan dilegalkan secara adat di atas batu ini masyarakat suku, badat, suku gresi di lembah Kepaten Jayapura Provinsi Papua, keputusan dung Terus untuk populasi lembah Frimai, Kepaten Jayapura pada hari ini, Senin, tanggal 10 Agustus tahun 2020, bertempat di Kampung Renggis Regi Republik kami yang bertanda tangan di bawah ini, yang mewakili Terang Dikno, Tegai, Seram Brimai, Dungtru, dan suku klesi yang yang di kawasan hutan adat dari Kampung Raisu, Kampung Bering, Kampung Yasu, Kampung Demokresi, Kampung Ibut, Kampung Uwari, Kampung Saboy, Kampung Jagang Kampung Bangai, Kampung Omon, dan Kampung Iwon. Dengan ini menyatakan ke-1. kawasan hutan adat suku Kasi yang berada pada kampung-kampung sebagaimana disebutkan di atas kami tetapkan sebagai kawasan konservasi hutan adat Dua, segala benda-benda bersejarah atau situs-situs peninggalan para leluhur kami yang berada dalam kawasan hutan adat tersebut adalah bukti atas sejarah dan peradaban dan suku besi dan suku-suku lainnya yang mendiami lembah keringat. Tiga, kawasan hutan adat yang disebutkan pada angka satu dan benda-benda sejarah yang dimaksud pada angka dua harus dilindungi dan dirawat agar lestari untuk diwariskan kepada anak cucu suku besi sebagai tanggung jawab kami dalam melindungi sejarah dan peradaban masyarakat adat di Papua. Keempat, kepada pemerintah daerah Kabupaten Jayapura dan pemerintah provinsi Papua agar dapat memberikan landasan hukum guna memperkuat dan melindungi ketetapan adat suku klisi ini di lemah sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan negara sekaligus sebagai tanggung jawab negara untuk menegakkan dan memajukan hak asasi masyarakat adat atas hutan, tanah, air, dan sumber daya lainnya yang telah dikuasai sejak turun temurun. Demikian ketetapan adat cukup misi ini dibuat dengan jujur tanpa paksaan. sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab kami sebagai masyarakat adat pribumi di Lembah Grime untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan global. Mereka tidak tahan terhadap jempol. Tanah-tanahan. Sekarang bisa dikonsumsi oleh stable-stable di sana. Iya, Papua. Saya turun ke bupati bersama seluruh SPPG. Tanah layang-layang ucap terus. Lagu ini menyadar bahwa Sang pencinta yang kita diami. Tanah yang kita diami. Tanah yang orang Resi semua adalah hasil dari sang pencipta yang seluruh makhluk yang ada di muka bumi, baik dari seluruh di